Horas. Horas. Horas. Jadi kan? Unang lupa mendukung channel lo dengan cara subscribe Si Boltup Channel. Unang lupa bagi on like, komentar dan komentar. Ate oke. Okay? Nah nan nan nan. Wah. Kenapa? Kenapa itu lek? Like? Kenapa? Alas sekali ya, aku. Pokoknya aku gak terima ini. Entah apapun yang terjadi. Ini kali pun aku terus kayak gini, gitu. Apa yang terjadi? Kenapa lek? Like? Cerita kau. masa gara-gara itu semuanya jadi berantakan. Iya kenapa? Apa permasalahannya? Gak tahu. Enggak mau tahu aku. Oh. Peningkalan. Kau kayak gini, bu tengok. Oh. Tahu apapun. Apa yang kubuat selalu yang terbaik, tapi di matanya hancur semua. Coba langkah dulu berpikir lek. Wah, nama pena uh. Iya, aku mau berpikir. Cuman, apa mau kupikirkan? Penasaran, aja, aku nggak tahu. Oh, jadi permasalahannya kan? Masa gara-gara janda aja? Di sebegitu marah dia sama. tapi, jenda dia kan? iya memang, jenda dia ya pak, lebih aman sama kau gudu, gudu ini pak kali kau palama pak kau lah memang <tuk> ya cuman kan, saling berbagi lah kan berbagi itu indah kalau tak kau berbagi justri biar kadongan jangan <tuk> lupa, mendukung channel lo dengan cara subscribe <tuk> si otak channel bagi like komentarnya komentari hati oke, okay? oras, oras, oras, oras.